Menjalankan ada ART Serta peraturan persatuan pendekar persilatan seni budaya Banten Indonesia Saya bertanya Apakah saudara-saudara bersedia? Diulangi Apakah saudara-saudara bersedia? bersedia? Baiklah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan ini Secara resmi, saudara-saudara, saya lantik sebagai pengurus Korda II Lebak Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia atau P3SBBI. Selamat menjalankan amanah, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudara. Pendekar Banten! dengan Yang sudah Untuk kedua kalinya Dengan ini saya resmi menyerahkan Bendera Pataka Korda 2 P3SBBI P3 Korda 2 uh, Lebak Kepada Pak Haji Rudi Karis sebagai Ketua Korda 2 Lebak Mohon organisasi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Amanat ini dipegang sepenuh-penuhnya dan menjalankan organisasi dengan baik dan selalu fatsun kepada keputusan tertinggi Imamah Ketua Umum kita Ya, diterima dan akan dilaksanakan Sesuai ADRT organisasi Ya, baik, sudah menikmati Kibarkan menerapa Pendagang Banteng Dikamu Kabupaten Dikamu mohon izin kami persilahkan para tuan rumah bersama-sama kita untuk memberikan momen ini mohon izin para kesopuhan